oke okay, balik lagi di berginta seluruh ya seperti biasa di sini kita akan jalan di barang ati play tentunya di ato wuus dan seperti biasa sini gua bawa anunisi 252 ribu rupiah namanya kita juga sih yang udah mantap sih menimbang buat wede aja kita kasih sedes dulu pandang jadi ular pendek jadi ular karena kodoknya sudah dimakan ular keli, jadi minum dan kita dikasih apa yang macam-macam tu ya, minum dan kasih. Sebelum video ini berlanjut lebih jauh, -jauh. kita sebutkan.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 berikutnya semakin saja dan digantikan tadi buat kalian yang udah selanjutnya main udah sedikit-sedikit itu, udah dibagikan aku で、ずっとね、ずっとやってた。なんか、<スープ> saya memang enggak tahu yang Kamu mati yang kentan aja dek, andai sih sihkan. Bung sihnya tidak tuh. Okey, gue disini bercerita sedang video buat tiga paling unur dia. Silat kentan, silat Semoga boleh berasa ini berkahaja ya. Okey dek, gue disini pamit dulu. Bye bye bye bye bye bye bye bye.